Sebenarnya tidak pernah terlalu mengikuti isu intertekstual Dan dulu e, mengenal istilah intertekstual itu dalam kajian kesusasteraan. Asumsinya adalah bahwa tidak ada karya sastra yang lahir tanpa pengaruh sastra sebelumnya e, Mungkin jauh lebih luas dari itu bahwa Bahwa e, yang memberi pengaruh terhadap karya sastra itu tidak harus karya sastra sebelumnya, tapi boleh jadi karya pemikiran lain, misalnya dalam bidang sejarah, dalam bidang sains, dalam bidang seni secara umum, atau dalam bidang filsafat. Boleh dalam bidang apa saja, tapi saya menangkap spiritnya bahwa uh, intertekstualitas itu, kajian intertekst itu, menyadarkan kita untuk... Um, melihat bahwa dunia ini ada dalam suatu ketersambungan dan karena minat saya terlalu luas, jadi saya melihat bahwa uh, berdasarkan pengalaman saya sendiri, bahwa saya bisa memahami beberapa realitas karena keterhubungannya dengan realitas-realitas lain yang pernah saya alami yang pernah saya hayati gitu ya. termasuk dalam hal ini saya seringkali bisa memahami sebuah lukisan misalnya karya Karyarudistiyadharma yang akan saya bahas sekarang itu melalui pengalaman saya membaca cerpen atau puisi atau filsafat atau agama atau apa saja sebaliknya juga sama saya dapat memahami cerpen, dapat memahami filsafat, dapat memahami agama, seni dalam arti luas itu melalui lukisan karena itu saya sering mengajak mahasiswa menyarankan mahasiswa untuk selalu bisa mengikuti acara-acara seni. Jangan mentang-mentang anak sastra maka yang dihadirinya acara teater saja misalnya karena ada drama di situ ya. Atau hanya membaca puisi saja atau cerpen saja begitu. Sebaliknya anak seni rupa juga jangan cukup melihat acara atau pameran seni rupa saja Tapi juga melintasi itu Karena kita mungkin akan semakin memahami seni Itu melalui peristiwa lain Sebaliknya kita dapat memahami peristiwa lain juga melalui seni Nah saya tidak tahu eh, Seberapa banyak di dunia ini orang yang, orang yang sudah melakukan pengkajian eh, Intertekstual macam yang saya lakukan. Yang jelas kalau di dalam e, pengalaman saya membaca filsafat para filosof itu luas sekali dalam arti mereka karena sifatnya menyeluruh kalau filsafat itu maka Filosof yang baik tentu e, contohnya misalnya Ren Descartes itu dia seorang ahli matematik tapi juga dia pembaca sastra yang luar biasa. Jadi Filosofi itu adalah mereka yang bekerja menyeluruh sehingga dunia ini memang terhubung satu dengan yang lain Dan dapat melihat struktur dunia dapat melihat polanya Mungkin salah satu tujuan belajar filsafat adalah melatih kita untuk Membaca struktur dunia, membaca pola dunia dengan lebih Lebih mendasar Nah saya akan cerita sedikit ya um, jadi pada suatu hari di tahun 2019 saya mampir ke Rumah Proses. Selanjutnya kita sebut Rumpo ya untuk menyingkat saja. Dan memang teman-teman di Bandung juga biasa menyebutnya Rumpo. Ini berarti singkatan dari Rumah Proses. Tapi juga kadang-kadang sampai bercanda saya bilang Rumpi. Ya, tapi ini tidak negatif. ya. Rumpi itu kan ngerumpi itu biasanya negatif. Tapi di Rumpo itu memang orang-orang biasa atau, atau boleh merumpikan proses-proses seni -proses seninya Al merumpi sendiri merupakan bagian dari proses para seniman untuk memproses karya mereka ini disebut rumah dan bukan galeri karena mungkin karena dibangun di dalam rumah Rudi Setiadarma sendiri uh, tentu di rumah proses tidak selalu seni rupa yang diproses itu tapi juga ada musikalisasi puisi bisa didiskusikan di sana, mungkin ada politik, ada teater ya Apa saja bisa didiskusikan, termasuk mungkin urusan-urusan rumah tangga Mungkin ya, saya tidak tahu Karena saya tidak pernah melihatnya, mungkin ada teman-teman Kang Rudi yang curhat misalnya tentang Keluarganya gitu kan, ya karena rumah tangga juga merupakan sebuah seni Nah di mata Kang Rudi tentu mungkin yang disebut dengan seni adalah Tetap suatu proses yang tidak berujung Paling tidak begini Misalnya lukisan itu sudah dianggap um, Lukisan itu dianggap selesai ya secara apa Dicet sudah gitu ya, Sudah diberi figura Tetapi kan sebenarnya uh, Seni itu masih berproses Di dalam hal apa? Di dalam penafsiran Jadi lukisan itu tidak pernah memberi Batas untuk penafsiran Kalau misalnya Anda sekalian memahami Ini lukisan surrealis Lalu selesai Anda sudah selesai juga dalam seni Ini lukisan realis Selesailah gitu. Begitulah maknanya Maka Anda juga selesai dalam seni Jadi seni itu memang Sebuah proses Saya senang sekali dengan nama Galeri ini Rumah proses ini Karena memang secara filosofis Ya tidak pernah ada seni yang selesai Pengkajian demi pengkajian Itu menunjukkan bahwa seni tidak pernah selesai Patungnya sudah dibuat abad 17 Lukisannya dibuat abad ke-16 Misalnya uh, Tapi kita masih dapat membicarakan Karya itu dalam pendekatan-pendekatan Yang berbeda dengan pendekatan sebelumnya Nah oke, okay, tahun 2019 itu Saya mau pulang ke Serang Lalu turun dari uh, Galeri di bagian atasnya Tempat kerja Kang Rudi di bagian apa nama, garasi ya, atau yang biasa dipakai pameran itu, saya terpaku pada salah satu karya Kang Rudy yang, di, yang kelihatannya tidak berharga, karena disimpan begitu saja, digantung begitu saja, belum dipigurai. Uh, saya tidak pernah melihat sebelumnya, ini lukisan tentang pohon-pohon meranggas yang uh, terpotong garis horizontal, ada banyak warna dalam lukisan itu. Saya pun memotretnya. Berkali-kali memotretnya. Dan memandangi foto lukisan ini berkali-kali sepanjang saya pulang ke Serang. Memakai bis malam. Yang <guruh> ya Jadi, entah mengapa saya selalu dibuat terpaku oleh karya-karya para pelukis yang saya kagumi. Sehingga, kerap saya sadar bahwa inti seni memang untuk memaku saya saja. Dan bukan untuk saya jelaskan. Kapan waktu memang karya-karya macam itu memberikan makna, sehingga uh, saya dapat membicarakannya dengan siapa saja, baik disengaja ataupun tidak. Bahkan dengan Kang Rudy sendiri, saya sering membicarakan karya-karya itu, dan tidak jarang ia terkejut mendengarkan pendapat-pendapat saya, dan itu bagus ya, tandanya seorang yang sudah oh, apa namanya bijaksana itu. Mampu menunjukkan keterkejutannya Pada pandangan-pandangan anak muda semacam saya <tik> Yato, Artinya beliau masih terbuka pikiran Dan tidak jarang juga Beliau memberikan penekanan-penekanan tertentu Sehingga saya pun terkejut dan mengoreksi Pikiran-pikiran saya sendiri Ini pun tanda yang baik bagi saya Artinya saya masih bisa belajar kepada Kang Rudy <tik> ya, ya. Inti seni dengan demikian tak pernah ada ujungnya dan mungkin itulah kelebihan seni dibandingkan sain dan filsafat dan agama yang tadi sudah saya sebut Berbagai karya Rudi Istiadarma ini sebenarnya telah saya nikmati sejak tahun 1997 jadi setahun sebelum reformasi saya sudah mulai menikmati karya-karya beliau dan karya-karyanya itu turut mempengaruhi saya dalam memahami seni itu sendiri termasuk sastra dan teater yang saya geluti saat S1 juga kemudian filsafat yang merupakan bidang akademik saya saat S2. Nah, pada tahun 2018 Karudi pula yang sekonyong-konyong begitu menunjuk saya untuk menjadi kurator pameran absolut yang diantaranya memang melibatkan beliau. Saat itu ada karya Isa Perkasa Arman Jampali, Ahmad Faisal Imron juga Nandang Gawe. Itu mereka semua para perupa yang saya kagumi kang. ya sangat saya kagumi. Pengalaman ini bagi saya anugerah gitu, dan itu luar biasa. Saya ingin berterima kasih kepada Kang Rudi yang sekonyong-konyong memilih saya itu, sebab saya dengan begitu bisa semakin dekat dengan seni. Juga dengan para seniman yang sebelumnya kurang akrab dengan saya menjadi semakin akrab, gitu ya. Juga dengan siapa saja yang berminat terhadapnya, karena saya kemudian menulis tentang absolut, saya membahas karya mereka, saya mendiskusikannya, dan akhirnya teman saya makin banyak juga bisa membicarakan yang biasa membicarakan karya-karya lukisan, khususnya atau drawing, gitu Nah, belakangan ini, dimana tadi saya bicara intertekstual Belakangan hari saya uh, Sangat tertarik dengan Pikiran-pikiran Motojiro Kaji Beliau adalah uh, Cerpenis Jepang, kelahiran 1901 dan meninggal 1932 Jadi umurnya hanya 31 berarti ya uh, Jadi seorang teman Di Bandung, Willy Fahmi Agiska <tuh> Mengirimkan Kumpulan cerpen lemon Ini kumpulan cerpen yang diterjemahkan oleh Bagus Dewi Hananto tahun 2020 terbitan Ruah Aksara Yogyakarta dan bukan karena saya memang menyukai Jepang ya tapi saya segera sadar bahwa kumpulan cerpen Lemon ini ini luar biasa gitu sampai beberapa kali saya membacanya ada ada intensitas Pemikiran Motojiro Kaji yang pada setiap karyanya dia Apa namanya hmm, Bekerja dengan Fokus gitu ya pada tema yang dia bahas konsisten gitu ya, istiqomah gitu. Nah kumpulan cerpen ini mengapa saya kagumi setelah saya renungkan ternyata ini entah mengapa itu menghubungkan saya kembali dengan pikiran Rudis Dharma Dalam hal ini terhadap karya lukisannya yang berjudul Three Pages Yellow Land Was Here. Jadi kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia tiga halaman, tiga landasan halaman kuning pernah di sini begitu ya. <laughs> ya jangan terjemahkan lah begitu ya. Jadi, jadi rusak nanti. Three Pages Yellow Land Was Here. Saya sendiri tidak pernah melihat ini secara langsung, tidak pernah. Jadi, uh, saya memang butuh karya-karya beliau dalam file, lalu beliau memberikan file fotonya, dan saya dapat menikmati beberapa hal yang berelasi dengan pemikiran pemikiran cerpenis Jepang terbaik itu, dalam versi saya ya, terbaiknya ya. Oke, jadi menurut saya seni terbaik adalah seni yang memberikan cara pandang baru pada dunia, itulah pandang tidak ya. Dan Motojiro adalah salah satu penyumbang pemikiran penting tersebut. Nanti Anda akan tahu mengapa saya bilang dia cerpenis terbaik dalam versi saya. Tentu, perjumpaan karya Tri Yellow Pages Wosiure tadi dan cerpen-cerpen Motojiro ini pun merupakan anugerah buat saya, sehingga. Merasa dapat menemukan jalinan seni yang tak tersekat media-medianya, yang satu bermediakan bahasa, yang satu lagi bermediakan warna. Lebih dari itu, saya sangat senang begitu menyadari karya Rudi dapat saya gunakan sebagai pendekatan untuk memetakan pemikiran Motojiro. Jadi, ya, dengan demikian, saya tidak mau sebut ini intertekstual ya karena sebenarnya saya meminjam pandangan lukisan Rudi tersebut terhadap cerpen gitu. Jadi bagaimana saya bisa memahami cerpen Motojiro Kaji justru saya menggunakan pendekatan 3 pages lowland westia. Ya. Intinya menurut saya kalau Anda mau bekerja penulisan seperti saya ya mesti berani juga begitu ya bahwa bahwa e, lukisan itu penuh dengan argumen Seni apapun ya Penuh dengan argumen Karena itu argumen-argumen tersebut dapat kita pinjam Untuk mendekati Teks lain Sehingga kita dapat Memahaminya berdasarkan pendekatan tersebut Oke, kita lihat lukisannya Lukisan Rudi yang ini e, Terbagi dalam tiga bidang kotak Ya masing-masing berwarna kuning. Dari sisi inilah judul tri yellow itu agaknya ditemukan. Mengapa ia menambahkan len? Saya menduga ia berpikir bahwa segalanya berlandas. Jadi len itu berlandas atau bermula di sini, sehingga ditekankannya dengan was here di sini, pernah di sini. Bagi saya judul lukisan dan judul karya seni seni lain. Tidak sekadar nama loh. Tapi mengandung struktur kesadaran tertentu dari para pembuatnya. Mengapa? Ya saya saya tidak tidak usah uh, memverifikasi cara saya memahami judul ini ke Rudi Sya sendiri. Uh, karena itu tidak akan bagus juga. Tetapi saya bisa menduga di bawah sadarnya ada pikiran begitu. Jadi klan itu adalah semua yang bermula atau berlandas itu pernah di sini Was here ya. Oke kita lihat ya Jadi kotak pertama three yellow land was here, ini kan berisi titik-titik kuning pucat Yang mengambang di titik-titik kuning pekat Hampir coklat ya Sedangkan tempat semua titik itu berada adalah bidang warna kuning di antara keduanya Tidak tipis juga tidak pekat Nah, kota kedua berisi warna kuning rata, tanpa objek apapun yang tergambar di atasnya. Sedangkan kota ketiga berisi siluet sosok manusia dengan latar awan atau asap yang sepintas seperti sebatang pohon dengan daun-daun yang rindang dan menjulang di atasnya. Ya Ini karya tahun 2002 beliau. Apabila saya menggunakan harapan saya sendiri, seharusnya seharusnya kotak kedua itu berada di urutan pertama. Jadi harusnya dua baru satu baru tiga begitu. Sehingga lukisan itu bercerita tentang kekosongan, lalu kelahiran titik-titik dan lalu geliat manusia sehingga mungkin bermakna optimisme. Atau tiga dulu kotak ketiga baru kotak pertama dan kotak kedua sehingga bercerita tentang Geliat manusia yang berujung pada hilangnya fokus Jika titik-titik ini dipahami sebagai titik-titik yang bergoyang atau labil Dan akhirnya kebuntuan Dengan catatan kuning datar ini mengandung makna kekosongan, kehampaan, ketidak, maknaan atau kebuntuan Sehingga susunan 3, 1, 2 mungkin dapat dipahami sebagai pesimisme Kalau 2, 1, 3 tadi optimisme akan tetapi, harapan pembaca atau horizon expectation memang kerap dipatahkan oleh para pencipta seni. Sehingga saya tersadar bahwa baik Rudy di masa kini maupun Moto Giro di masa lalu mengajak saya untuk belajar pada pola mereka. ya Jadi saya tidak boleh memakai pola saya, saya harus memakai pola mereka. Kalau saya petakan hubungan Rudi dan Motojiro, dengan mudah tampak pada tiga fase di tabel berikut. Sebentar, ini ada WhatsApp. Saya silent dulu. Oke, okay. jadi pada fase pertama itu saya sebut fase kelabilan. Pada karya Rudi Setiadarma ini adalah titik-titik yang tampak bergoyang mengambang mencari pijakan. Hasil kelabilan ini saya temukan juga di karya-karya Motojiro Kaji, yakni masa-masa kesadaran setiap tokoh utama dalam masa pencarian, masa keputusasaan, masa ketakutan, masa kegamangan, mirip sekali dengan lukisan Rudi Setiadar. Di fase satu itu. Nah fase kedua. Lihat ada bidang datar tanpa realitas lain di atasnya, kegelapan, keampaan, keputusasaan, kekosongan, begitu ya. Ini saya namakan fase kebuntuan. Di dalam cerpen-cerpen Motojiro Kaji itu, memang ada fase kebuntuan yang berisi keputusasaan memahami tujuan hidup. Ya, kalau Anda membaca karya-karya Emil Sioran, filosof Rumania yang berkarir di Perancis, itu juga sebenarnya filsafatnya kan membahas membahas eh, apa keputusasaan yang memahami tujuan hidup tapi kita lupakan dulu eh, teks filsafatnya. kita sedang membicarakan apa lukisan di satu sisi dan dan saya gunakan sebagai pendekatan untuk melihat cerpen ah, hidup hanya memasuki tujuan yang gelap gitulah ya kalau ya silahkan anda baca nanti cerpen Motojiro kaji E, dalam ada selalu ada fase kebuntuan bagi tokoh-tokohnya sehingga tokoh itu memahami bahwa hidup hanya memasuki tujuan yang gelap. Ya, gelap di dalam lukisan Rudi tidak hitam ya. Lagi pula gelap dalam kata-kata dalam sastra itu kan selalu metafor. Gelap itu tidak seperti gelapnya apa namanya lampu yang mati gitu, tapi juga gelapnya pemikiran misalnya gelapnya harapan itu gelapnya dalam arti yang metaforis. Meskipun kuning lukisan Rudi itu, tetap ini ada kehampaan. Ya. Oke, kita teruskan. Dan fase ketiga ini adalah fase kegairahan. Jadi di lukisan Rudi kita lihat manusia yang tampak bangkit. Siap, bahkan tegak gitu ya. Nah, sedangkan di dalam cerpen-cerpen Bento Kaji itu selalu muncul. Tesis yang sama, bahwa hanya ada satu jalan untuk melawan kebuntuan yakni bergairah. Oke, okay, itu cara mudahnya. Nanti saya jelaskan. Berdasarkan urusan fase urutan, berdasarkan urutan fase 1, 2, dan 3 itu kesadaran manusia pada hidup tidak diawali oleh pengetahuan tentang hidup, seperti pengetahuan dari sains atau filsafat atau agama. Tetapi oleh kesadaran langsung terhadap realitas empirik yang dipijaknya Dalam versi Rudy, kita diajak untuk melihat titik-titik Ya, lihat lagi Mencari fokus, itu fase 1 Dan kehilangan, fase 2 Dalam cerpen-cerpen Motojiro Kita akan diajaknya berjalan melihat alam Terutama alam pegunungan dan hutan, hutan yang menggelisahkan Itu fase 1 juga Dan Buntu memahami kenyataan yang tumpang tindih Itu fase 2 Masa kehilangan dalam lukisan rudi itu, dalam apa ya kehilangan? Itu fase ke kehilangan. Atau dalam cerpen-cerpen Motojiro itu adalah fase kebuntuan yang sama. Kita lihat misalnya cerpen lemon ya, yang berjudul lemon itu sendiri tidak memasuki kesadaran. Uh, ia seakan cerpen ini seakan berhenti di fase kelabilan. Tokoh aku dilukiskan sebagai tokoh yang bingung mau apa. Bingung mau mengerjakan apa. Seumpama titik-titik yang lepas dari titik-titik lainnya. Mengambang. Bandingkan lagi fase 1. Bandingkan lagi dengan fase 1 ya. Jadi saya bisa menangkap fase mengambang seumpama titik-titik itu ketika membaca Cerpen Lemon. Karena saya terpengaruh oleh lukisan Rudy Setia Dharma di fase 1. Puncaknya, si tokoh aku ini, kehilangan minat pada dunia yang selalu diminatinya. Yakni buku-buku seni, yang setelah ia raih dari uh, satu demi satu dari sebuah rak, tak satu pun ingin ia baca. Bandingkan dengan fase kedua, Rudi, ya Ia lantas hanya menumpuknya sedemikian rupa, Buku-buku tadi, seperti instalasi, dan lalu menaruh buah lemon di atas tumpukan itu sebagai sebuah pertunjukan visual buat matanya sendiri. Sehingga si tokoh aku ini masih memiliki jalan untuk mengisi kehilangan makna. Nah, ini bandingkan dengan fase 3 Rudi. Jadi masih ada optimisme begitu ya dalam cerpen ini. Ujungnya selalu optimis. Meskipun konyol ya, cerpennya nggak konyol. Tapi kekonyolan itu lebih baik daripada kita Gantung diri kan begitu. Daripada kita berhenti di fase 2 gitu. Seharusnya kita menggeliat lagi. Nah, saya menangkap keputusan tokoh aku di dalam cerpen Lemon itu menumpuk buku ini sebagai fase kegairahan untuk menghindari keputusasaannya dari kehilangan gairah membaca. Ya, mungkin Anda sering juga mengalami kehilangan gairah membaca itu sehingga ya sudah tidak apa, apa, tumpuk saja, nikmati saja kehilangan gairah itu, lalu pandangi buku-buku sebagai keindahan yang lain. ya, nah kehilangan gairah, keputusasaan, kegelapan, kebuntuan ada dalam fase kebuntuannya Rudi juga di fase kedua. Okay. secara kebetulan pula fenomena lemon ini, cerpen lemon ini pernah dilakukan Rudi sendiri dalam hal memperlakukan buku-buku bacaannya. ya, jadi Rudi itu, Kang Rudi itu sering mengeluh um, buta huruf, <gak> maksudnya secara metafor, beliau mungkin sedang malas membaca atau sudah lama dia tidak membaca karena ya itu wajar saja ya, mungkin ada ketidakpercayaan, kejenuhan dan lain-lain sehingga ya berlari ke melukis saja begitu. Namun ia masih bersikap dengan buku-buku itu seperti tokoh aku dalam cerpen lemon bersikap menyimpan lemon di atas buku-buku, kalau kang Rudy bukan, ya kang Rudy itu justru memotong buku-bukunya itu pada ukuran yang sama. Jadi saya pernah menemukan satu rak buku di rumah proses di lantai 2 yang buku-bukunya sudah dipotong Kang Rudi untuk menyesuaikan ukuran dengan rak. Terbayang tidak kalau Anda punya buku itu kan punya banyak buku, pasti buku itu kan beda-beda ukuran sehingga ukuran sehingga buku itu sulit dirapihkan begitulah. Dan kalau raknya itu kurang lebar, buku-buku yang lebih lebar akan menonjol dari rak. Nah, Kang Rudi itu memotong buku-buku itu sehingga memenuhi ruangan rak itu. Gitu. Ya. Waktu itu saya berpikir bahwa Instalasi buku ini merupakan bentuk kritik pada kematian buku Akibat cara berpikir buku-buku yang seragam Katakanlah begitu ya Dan ia buktikan dengan pemotongan ulang Untuk mengejar ukuran yang sama Yakni menyeragamkan buku itu Jadi kalau saya memahami e, Aksi tindakan Kang Rudi memotong Menyeragamkan ukuran buku adalah sebuah kritik pada keseragaman buku gitu. pernah juga saya berpikir makna dari instalasi tersebut adalah kematian dalam arti buku-buku sudah terkalahkan perkembangan digital. tapi kini saya memaknainya sebagai kegairahan Rudi Dharma. ya jadi sama dengan tokoh aku dalam Serpen Lemon yang menyimpan lemon di atas tumpukan buku. bukunya tidak bergairah lagi dia baca lalu ia menyimpan lemon dan menatap indahnya lemon di atas buku. Kalau tidak ada buku, ya tidak indah juga lemon itu. Gitu ya? Nah, jadi kini saya memaknainya sebagai kegairahan. Itu fase kegairahan, dan sebenarnya buku-buku ini juga sebagian masih dapat dibaca. Ya, uh, paling tidak dapat dibaca sebagai tontonan yang menawan di atas di, di di dalam sebuah rak. Ya, itu juga seperti yang dilakukan oleh tokoh aku dalam cerpen Lemon Motoji. Mudah-mudahan Anda sudah membacanya. Nah, fase satu Rudi sendiri, apabila memakai bahasa Motojiro adalah fase ilusi optik. Hal ini muncul dalam cerpen kisah pipa air bambu. Ketika tokoh aku terjebak oleh nuansa warna-warna kehidupan, yang menurutnya berakhir pada kesadaran ketumpang tindihan realitas, atau yang disebutnya boyak, ini keren sekali istilah boyak ini, dan puncak dari kesadaran ini malah terkesan pesimistik, bahwa tidak ada jalan bagi manusia selain menyadari diri sebagai makhluk yang dianugerahi realitas yang boyak. Namun, pesimisme rupanya merupakan modal dasar manusia, yakni manusia yang sadar dengan realitas yang boyak itu. Fase kelabilan ini, di tangan Motojiro, diteruskan, pada fase kegairahan secara dramatis. Kita lihat kutipannya. Aku tidak bisa tidak memikirkan nasibku dengan cara berikut. Aku telah dianugerahi keabadian yang boyak, ilusi kehidupan tumpang tindih dengan keputusasaan. Itu ada di halaman 33. Tanpa kesadaran atas anugerah keabadian yang boyak, manusia hanya tertipu oleh keindahan semu. Hal ini tampak sekali pada cerpen di bawah pohon sakura. Ini cerpen yang luar biasa. Dengan sangat jitu, cerpen ini menunjukkan bagaimana umumnya orang datang berduyun-duyun, berpesta di sebuah di sekitar bunga sakura di musim mekar, tanpa menyadari dunia mayat di bawahnya. Pesta adalah gambaran dari ketidaktahuan terhadap realitas yang boyak tersebut. Ya, Kalau Anda berpesta dalam kehidupan, sebenarnya itu menggambarkan Anda tidak tahu ada realitas boyak di atas pesta Anda itu. Karena menurut tokoh aku, di bawah pohon sakura itu terdapat bermacam mayat, seperti mayat anjing, mayat kucing, bahkan juga mayat manusia. Boleh jadi ada sebuah klub malam yang orang berjingkrak-jingkrak pesta di klub malam itu atau sebuah panggung dangdut misalnya padahal di bawahnya itu ada ada kuburan leluhur begitu ya. Ada juga kuburan monyet, ada bangkai ular raksasa Jadi pokoknya intinya ada realitas yang yang tak terbaca di atas pesta, yakni justru kematian di bawahnya. Maka Motojiro memandang jika mereka punya hak berpesta dengan ketidaktahuan, tokoh aku juga punya hak menceritakan keboyakan itu seakan menantang siapa yang lebih tahu mengenai kenyataan hidup. Ya. Siapa yang lebih tahu? Yang tahu bahwa, siapa yang lebih tahu pada kehidupan, kata Motojiro Kaji, Yang tahu bahwa kehidupan ini adalah sekumpulan realitas boyak, atau, atau yang berpesta dan tidak tahu apa-apa. Nah, cerpen, di bawah bunga sakura ini berujung pada kesadaran fase 1. Nah, cerpen ini berujung pada kesadaran fase 1. Namun, hak berceritanya itu dapat dipahami sebagai gairah di atas keboyakan. Dalam hal ini adalah fase 3. Sampai titik ini, saya tidak melihat Motojiro sebagai pengarang yang berhenti pada kemurungan, alias berhasil melewati fase kedua yang mencekam itu karena kebentuan hidup itu. Kegairahan versi Motojiro paling jelas tampak menurut saya dalam cerpen Kegelapan. Ada cerpen yang berjudul Kegelapan. Dan menurut saya inilah cerpen terbaiknya dalam kumpulan lemon. Mengingat sifatnya yang dapat memecahkan konflik kebuntuan dengan gambar yang jelas. Pada cerpen-cerpen lainnya, kegairahan yang disebabkan keputusasaan itu sudah tampak juga, tetapi dalam kegelapanlah tema ini benar-benar menggetarkan jiwa. Paling tidak yang saya alami. Terutama sekali pada empat paragraf pertamanya yang terinspirasi dari artikel berita sebuah surat kabar. Jadi artikel tersebut memberitakan tentang tertangkapnya seorang pencuri terkenal di Tokyo. Tokoh aku sangat tertarik dengan berita tersebut. Terutama pada keterangan bahwa sang pencuri selama ini sulit ditangkap karena dapat berlari menembus kegelapan. Dan atau dalam keadaan matanya tertutup. Keterangan ini membuat tokoh aku tak bisa menyembunyikan rasa hormat yang menggairahkan. Itu tampak pada halaman 35-36. Enggak, ada di halaman 35. Tokoh aku bilang bahwa tak bisa menyembunyikan rasa hormat yang menggairahkan. Orang dengan kemampuan tersebut menurut tokoh aku, Tak punya pilihan selain bergerak maju. Dan untuk melangkah dengan percaya diri menurutnya, kita mesti mengundang iblis. Ini juga banyak diperhatikan dalam diskusi Emil Sioran, tenaga satanik, gitu ya, tenaga iblis. Kita mesti mengundang iblis. Lalu dia lanjutkan, dia bilang menginjak mawar-mawar liar dengan kaki telanjang. Kita mesti bergairah dengan keputusasaan macam itu. Gairah yang semacam ini bahkan menurutnya dapat membangkitkan rasa damai jika kita mampu membuang kehendak. Lihat begitu banyak pengaruh filsafat di dalam di dalam uh, pandangan uh, email, apa Motojiro Kaji ini. Ya entah pengaruh entah memang menurut saya kadang-kadang saya berpikir begini. Uh, kan boleh jadi Rudi Dharma tidak membaca cerpen ini Apalagi Motoji kaji kan dia lahir Lebih dulu dari Rudi Dharma, Pasti tidak tahu lukisan-lukisan Rudi Dharma. Dan kata lain, manusia di dunia ini Boleh jadi, ada yang mempertemukan Satu dengan lain karena ada pemikiran yang sama Nah karena itu saya tidak Memandang bahwa Ini, bu ini sebagai kajian intertekstual Karena ada satu kebetulan Yang Yang yang saling sama, begitu ya? Yang beririsan, bukan karena Rudy membaca cerpen ini. toh cerpen ini juga <tuh> tidak terlalu terkenal, kan? Cerpen-cerpennya di Indonesia, kemudian uh, Motojiro Kaji juga orang ya, uh, hidup lebih dulu daripada Rudy Setia Dharma. Ya, yeah. oke, okay, kita teruskan ya. Nah. Gairah yang semacam ini, yang tadi dia jelaskan atas kebanggaannya melihat seorang pencuri, berita pencuri itu, dan pencuri itu luar biasa, dia hormati. Gairah semacam ini menurutnya dapat membangkitkan rasa damai jika kita mampu membuang kehendak, begitu ya. Sampai situ tadi. eh uh, <tuh> Intinya, ya masih banyak cerpen lain, tidak saya bahas semuanya di sini. Uh, intinya begini, saya berharap bahwa model tiga fase yang diambil dari Three Yellow Lane Was Here ini Dan kumpulan cerpen lemon Moto jiro Kaji ini Dapat juga Anda terapkan untuk pengkajian fiksi lainnya Baik itu cerpen atau novel Atau drama begitu ya. Nah, uh, boleh juga pengalaman Anda dalam membaca cerpen atau novel Kemudian bisa diterapkan untuk mengkaji karya lukis begitu ada orang bilang bahwa tidak penting benar tapi pandai menyangkut pautkan ya pandai di situ benar-benar harus pandai tidak bukan berarti uh, asal nyangkut begitu ya ini juga kebetulan yang luar biasa menurut saya saya uh, apa menghargai karya tersebut ya menghargai karya Rudi Dharma, karena uh, sangat membantu saya dalam memahami pola kehidupan dalam versi Motojiro Kaji yang memang secara kebetulan sama. Ya benar bahwa bahwa karya Rudi yang tadi saya bicarakan dan Motojiro itu banyak persamaan memang benar-benar suatu kebetulan dan kini giliran anda untuk menguji kembali kebetulan-kebetulan tersebut begitu ya. Jika ternyata tiga fase yang saya temukan tadi dapat anda temukan di dalam karya-karya pengarang lain secara lengkap atau sebagiannya Mode tersebut artinya dapat beroperasi, dapat diterapkan. Apabila temuan ini masih perlu penambahan, pengurangan, perbaikan, atau penguatan, dengan senang hati, tentu saja saya akan mendengarkan pandangan teman-teman yang lainnya. Saya kira itu, selamat e, mencoba, mensilaturahmikan begitu, e, antara teks satu dengan teks lain, jika, jika, Kedua teks atau beberapa teks itu memang punya persinggungan yang saling melengkapi atau saling memverifikasi, gitu ya, saling membenarkan. Seperti dua pandangan di dua belahan dunia yang berbeda ini. Bahkan dari dua disiplin yang berbeda juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.